Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya mereka berspesial bahagia buat kita semua Farah fans Ini tentunya ada pernyataan langsung dari Ibunda Rosmar Dewi soal sosok, sosok pribadi Rizky Pilar Para sahabat yang kita lihat tentunya ketika Dewan para sahabat ya Ibu Rosmal menyampaikan bahwa Rizky Billar adalah sosok orang yang sederhana, luar biasa bersahabat ya. Ini tentunya langsung terucap dari Ibu Bunda luar biasa bersahabat ya, hebat tentunya selalu didoakan oleh Ibunda tersayang. Doa terijabah. Luar biasa alhamdulillah Rizky Billar selalu memberikan inspirasi bersahabat ya. Ini adalah berkat doa orang tua dari Rizky Billar. Kalau postingan tersebut juga terlihat dari post kembali oleh akun Instagram Lesti Bila Jarni, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan persahabatnya luar biasa. Ini semua buah dari doa seorang ibu kepada Allah dan seorang ibu itu tanpa disuruh pasti akan selalu mendoakan anaknya di setiap nafasnya kala bermunajat kepada Allah karena ridha Allah ialah ridha orang tua dan doa ibu itu sungguh tanpa hijab di hadapan Allah mudah menembus langit makasih ibu sudah melahirkan yang baik hati front of you bang Rizky Bilar luar biasa persahabat ya kita semakin bangga bahwa tentunya sosok Rizky Bilar adalah sosok yang sederhana mudah-mudahan bisa menjaga Lesti dengan baik persahabat ya doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya para sahabat kita mendapatkan info spesial juga dari Indosiar yang mana tentunya Rizky Bilar ini masuk dalam kategori Hoster Favorit, persahabat ya Kita wajib dukung tentunya Untuk idola kita dan Jangan sampai lupa untuk memvoting Di acara Lidar Sosmed World 2021, persahabat ya Mulai tanggal 18 Sampai tanggal 25 Juni 2021, dipastikan Persahabat ya, Rizky Bilar Ini adalah dukungan kita Dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan penghargaan Dalam kategori Hoster Favorit dalam postingan tersebut juga industri harus sebuah kalimat caption info siap-siap nih buat voting host hashtag leader 2021 itulah kalian biar bisa membawa pulang piala lida sosmed world 2021 dalam kategori host favorit mudah-mudahan persahabat ya bang bilang membawa penghargaan dan tentunya kita juga jangan sampai lupa memvoting oh, di hashtag di setiap kategorinya persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan. Lesti Bilas selalu memberikan Kebanggaan untuk kita semua Dan untuk berikutnya para sahabat, Ada postingan terbaru dari dedek Lesti kejora Di akun pribadinya Lesti mengunggah sebuah postingan foto Ketika tentunya Pre-wedding persahabatnya dengan memakai uh, baju adat Mina Ini cantiknya luar biasa persahabatnya Tetapi yang lebih cantik dan the best Ada sebuah kalimat caption luar biasa dari Dedek Di situ dituliskan kita tidak perlu menjelaskan kepada orang kita seperti apa dan kita siapa Karena bagi orang yang tidak suka tetap tidak suka jalani hidup fokus dengan tujuan Baik dengan siapapun jangan sampai menyakiti perasaan orang lain Selalu belajar menjadi lebih baik Wow persahabat ya Luar biasa tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Kata Dedek Lesti Keceran Suatu kebanggaan memang idola kita ini selalu memberikan inspirasi contoh baik persahabat ya Doakan yang terbaik juga untuk Dedek Lesti mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Dan tentunya kesehatan amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali pujian dan tanggapan respon yang sangat positif para sahabat, ya, dari banyak orang Tak lain tentunya dari salah satu akun calon suaminya di DLS di situ turut berkomentar Yakni Rizky Dilar para sahabat ya mengatakan dalam kolom komentar lo ini kan yang saya undang kemarin di acara lamaran saya ini tentunya kembali lagi Kegesrekan dari Rizky Bilar, pas ya aduh ini adalah bucin akut banget. Yang mana Rizky Bilar selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans ya, luar biasa. Tentunya dengan tingkah laku yang kocak, Rizky Bilar mampu membuat fansnya tentunya bahagia. Selanjutnya ada komentar lain persahabat ya, ada komentar dari aku, Teh Fitri Carlina, disini mengatakan... Masya Allah, baiknya hatimu dedek kesayangan Lesti Kejora Selanjutnya ada komentar dari Soi nih persahabat ya Disitu mengatakan cucu ah kata maeni, luar biasa persahabat ya Komentar dari orang-orang hebat juga turut tentunya memberikan pujian untuk dedek Lesti Kejora mudah-mudahan Selalu memberikan inspirasi dan selalu membuat bangga kita semua. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya dan tunggu saja informasi serta vitamin-vitamin bahagia para sahabatnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.